Assalamualaikum Halo guys, ketemu lagi di Samgesu Channel Di video kali ini kita akan membahas tentang Audience Retention Atau Retensi Penonton Retensi Penonton adalah Jumlah video di channel youtube kita Yang ditonton oleh Audience atau penonton Atau bisa juga Diartikan, Audience Retention Adalah persentase Rata-rata Video kita yang ditonton oleh orang Misalkan kita punya video dengan durasi 10 menit dan ditonton oleh seribu orang. Nah, dari seribu orang ini nontonnya variatif, ada yang 2 menit, ada yang 5 menit, 6 menit, ada yang nonton sampai selesai. Nah, data-data yang masuk ini, yang beragam ini, 2 menit, 5 menit, dan lain-lain, ini akan diambil rata-ratanya. Nah, inilah yang disebut dengan durasi tonton rata-rata atau audience retention. Seberapa penting audience retention ini untuk perkembangan channel kita? Retensi penonton ini sangat penting untuk perkembangan channel kita. Porsinya besar sekali untuk menentukan rating dari sebuah video. Semua perkembangan channel kita akan bergantung pada audience retention pada setiap video di channel kita. Mau nyari jam tayang, mau nyari subscriber, mau video kita nongol di halaman pencarian, mau video kita direkomendasikan oleh YouTube, semua itu bergantung pada audience retention di video kita. Jadi audience retention ini penting banget untuk perkembangan channel kita. Sebaiknya kita benar-benar memperhatikan audience retention di setiap video di channel kita. Audience retention ini adalah berkaitan erat dengan cara kerja si... YouTube itu sendiri YouTube ini kan bisnisnya jualan video ya jualan video agar ditonton oleh orang oleh pengguna YouTube audience retention ini adalah data tentang penonton-penonton itu tadi seberapa lama mereka nonton video kita angka audience retention yang gede ini menandakan penonton menyukai video kita makanya mereka nonton video kita lama dan menghasilkan angka audience retention yang gede. Ini akan sangat disukai oleh YouTube karena ini berbanding lurus dengan tujuan dari bisnisnya si YouTube itu sendiri. Yaitu membuat orang berlama-lama berada di platform YouTube. Agar banyak iklan yang ditayangkan dan penghasilan si YouTube semakin gede. Ini kenapa YouTube akan menyukai sebuah video dengan audience retention yang gede. Wujud si Youtube ini menyukai video dengan audiens retention yang gede. Yaitu mereka si Youtube ini akan gencar mempromosikan sebuah video dengan audiens retention yang gede. Karena Youtube tahu penonton-penonton ini menyukai video tersebut. Maka si Youtube akan mempromosikan video itu agar semakin banyak orang yang nonton video tersebut. Artinya semakin banyak orang yang berlama-lama nonton video tersebut dan berlama-lama berada di platform youtube nah kalau udah gini siapa yang diuntungkan semua pihak diuntungkan youtube diuntungkan karena akan semakin banyak orang yang berlama-lama di youtube kita juga sebagai partner youtube diuntungkan karena view video kita akan nambah, jam tayang nambah, subscriber juga kemungkinan akan nambah dolar juga akan nambah karena semakin banyak orang yang nonton video kita Penonton YouTube pun akan diuntungkan karena mereka direkomendasikan video yang kemungkinan mereka suka. Ini sering saya alami sendiri ya ketika berada di YouTube. Saya sering menemukan video-video di beranda YouTube yang saya sendiri nggak pernah nonton video itu dari channel tersebut gitu. Jadi tiba-tiba ada channel baru yang direkomendasikan oleh YouTube. Nah, uniknya setelah saya tonton video tersebut, ternyata saya menyukai video tersebut. Gitu, saya nggak tahu gimana cara kerjanya si YouTube bisa merekomendasikan video yang saya sukai, padahal saya nggak pernah nonton channel tersebut. Canggih ya, si YouTube ya. Kemudian, berapa angka audience retention yang bagus? Jelas jawabannya, 100% tapi ini nggak mungkin bisa terjadi di sebuah video, sebagus apapun video tersebut nggak akan bisa audience retentionnya sampai 100% titik aman audience retention sebuah video itu kira-kira berada di 30%an lah kalau teman-teman lihat di analitik video kemudian lihat persentasenya itu kalau udah 30% itu udah cukup bagus tapi tentunya semakin tinggi semakin bagus 40% 50% dan seterusnya itu semakin tinggi akan semakin bagus. Semakin besar video kita direkomendasikan, semakin besar video kita nongol di halaman pencarian dan lain-lain. Cara ngelihat audience retention ini bisa dari aplikasi YouTube Studio, baik yang versi aplikasi di handphone maupun yang di web. Caranya yaitu dengan memilih video mana yang akan kita cek audience retentionnya kemudian kita pilih analitik video atau analisis nah disitu akan ada banyak menu nah cari pilihan yang audience retention atau durasi tonton rata-rata kemudian set peraturan waktunya di berapa lama yang ingin kita lihat di dalam tampilan ini ada grafik dan ada angka kalau sekedar ingin mengetahui audience retention video kita maka kita cukup melihat angka yang tertera di bawah ini tapi kalau kita ingin melihat detailnya dalam satu video itu audience retentionnya seperti apa ini kita harus membaca grafiknya nah di video lain nanti akan coba saya jelaskan tentang gimana cara membaca grafik audience retention ini agar kita bisa menganalisis video kita sehingga kita bisa membuat video yang lebih baik dengan audience retention yang lebih baik juga mengingat pentingnya audience retention untuk perkembangan channel kita maka kita harus tahu trik-trik untuk meningkatkan audience retention di video kita atau paling enggak kita bisa mengetahui seberapa besar audience retention di masing-masing video kita sehingga kita bisa menganalisis dan mempelajarinya untuk diterapkan di video-video kita yang akan datang sehingga audience retention video kita yang akan datang bisa menjadi lebih baik ada banyak trik-trik yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan audience retention di video kita baik video yang baru akan diupload maupun video yang sudah lama diupload. untuk pembahasan lengkap mengenai trik meningkatkan audience retention video kita akan saya bahas di next upload di channel ini di video lain jadi buat teman-teman yang belum subscribe pastikan subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya agar nggak ketinggalan video-video menarik dari channel ini tetap semangat berkarya ya Ingat semua orang bisa jadi youtuber dan semua youtuber bisa sukses termasuk juga kamu sampai di sini dulu videonya terima kasih yang udah nonton sampai selesai semoga video ini bisa menjadi manfaat dan barokah untuk kita semuanya see you on the next video Insyaallah saya pamit Assalamualaikum.